Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslor tentunya Baiklah bersama Leslor, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada sebuah momen spesial bersihabat kita lihat aja nih, momen semalam Ini seru banget ya, lagi ngobrol sesuatu vitamin bahagia pastinya blognya bakalan seru nih mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan kemudahan apapun yang dilakukan amin ya robbal alamin kita lihat juga persahabat ya ke momen berikutnya wow masya allah banget ya ketika momen live instagram bunda lesti hingga membuat heboh warga kono ha persahabat ya dikasih langsung vitamin bahagia di jam kunti oleh idola kita masya allah dan kita juga persahabat yang salfok dengan kalimat komentar yang diberikan di postingan ini Salah satunya dari akun Elida Elida8 mengatakan Senang lihat kamu bahagia, gak usah dipikirin netizen yang iri dan gis. Semoga Allah melindungi kamu bertiga, amin Ya rabbal Alamin, Masya Allah banget ya Kita doakan semoga rumah tangga Let's Lar. diberikan kebahagiaan dan langgeng, amin Berikutnya persahabat perhatikan juga ada info penting ya untuk buat Kwonoha dari l 2 ID karena Hamin satu ya, tinggal satu hari lagi sebelum ditutup SCTV Music World kita harus voting jangan lengah tetap kompak tetap semangat mudah-mudahan bunda lesti dan bapak Bilar membawa piala penghargaan. Di ajang SCTV Music World 2022 Jangan lupa voting di aplikasi Jux, Persahabat ya di SCTV Lewat SMS juga dan lewat aplikasi video Sama-sama kita buktikan bahwa Love Force Itu semakin kuat untuk mendukung idola kesayangan kita Dan disemak juga persahabat di kalimat info caption yang dituliskan oleh L2W Ayo semangat ha min -1 penutupan SJTP. What semangat, kencengin SMS kalian di semua nominasi. Boom SMS per jam. Lebih banyak voting di aplikasi video, gerakin medsos medsos kalian buat vote di Instagram, Twitter dan Facebook. Beli koin atau kumpulkan koin buat vote di Juts Lakukan mulai pagi ini hingga esok hari. Bismillah, kita bisa dan borong piala. Tapi perasaan menjadi kasih semangat, yuk sama-sama kita buktikan kekompakan dan kesulitan warga Konoha, bahwa idola kesangan kita pasti bisa memborong piala penghargaan. Berikutnya, perasaan ada gambar spesial juga dari veteran Petok, ya kita lihat nih di laman akun Instagram Veteran ini mengunggah postingan foto bareng Bunda Lesti dan Bapak Pilar. Ini si cute banget ya masya Allah. Kita bangga, kita bahagia sekali mengidolakan Leslar. Alhamdulillah, senang menjadi bagian dari Leslar lovers. Di sini juga persahabat Betran. Ini menuliskan sebuah kalimat, merupakan kado terindah yang pernah Onyu dapat di usia Onyu ke-17 ini. Punya pengalaman baru lagi, bisa banyak belajar lagi. Onyu seneng banget. Terima kasih semuanya. Yang selalu support Onyo Orang-orang yang selalu ada buat Onyo Love you all Love you ayah bunda wow, Masya Allah banget ya Alhamdulillah Tentunya selalu juga Dikelilingi oleh orang-orang baik Semoga selalu sehat Dan selalu bahagia Berikutnya persahabat Kita mampir ke outfitnya Abang El ya Fashionnya Abang El Outfit yang dipakai semalam Ketika temani bunda Dan papa dan semua tim Lesler Entertainment Persahabat Jaket yang dipakai Ini bukan main harganya Dibanderol Rp1.390.000 Masya Allah banget ya Dan baju kaosnya Ini Rp1.150.000 Masya Allah Pokoknya outfit yang dipakai Al-BBL bukan kaleng-kaleng Mudah-mudahan selalu berkah Selalu bahagia Dan selalu barokah Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran rezekinya Amin Berikutnya, persahabat, jangan lupa juga Bang Min akan mengingatkan kalian Bahwa besok malam Bakal hadir acara spesial Tentu acara Sofi, persahabat ya Karena idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar akan tampil Satu paket nih, tampil bareng di TV Mudah-mudahan acaranya Berjalan dengan lancar, kita doakan juga Mudah-mudahan, Papa Bilar Bunda Lesti diberikan kesehatan Dan selalu menampilkan penampilan Yang terbaik Karena besok malam ada kejutan di acara Sofi akan disiarkan secara langsung di tiga TV nasional. Wah, masya banget ya kita bangga. Kita pasti selalu dibuat bahagia. Dan masih menunggu kejutan lain hingga cedokan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya.